Halo Sobat Air Community, kembali lagi dengan saya dari Esa Sentosa Abadi Indonesia Di video kali ini saya akan membahas tentang spacer yang ada pada double glass seperti yang kita lihat di atas meja saya, sekarang terdapat dua jenis spacer. Nah, ini adalah dua jenis spacer yang biasanya beredar di pasaran. Yang pertama adalah aluminium spacer, contohnya seperti ini. Nah, jenis spacer ini yang paling umum digunakan di pasaran. Yang kedua adalah segel strip, contohnya adalah seperti ini. Jenis spacer ini biasanya sudah dilengkapi dengan butil silon yang ada terdapat di bagian sini Dan terkadang di dalamnya pun tidak ada diisi dengan silika Kalaupun ada, biasanya hanya sedikit saja dan itu hanya ada di bagian atasnya saja Mengingat bentuk rongga dari swivel strip ini yang berongga-rongga seperti ini Bentuk bagian belakangnya yang berongga-rongga seperti ini maka tentunya tidak akan terisi penuh, tidak seperti aluminium spacer. Nah, ini dia. Bentuk aluminium spacer tidak berongga-rongga seperti swingle strip. Jadi, soal kemampuan dalam hal menyerap kelembapan pada spasi antar kaca atau lapisan double glass, tentu saja paling bagus menggunakan aluminium spacer dibandingkan dengan swiggle strip. Swiggle strip umumnya digunakan karena murah dan efisien dalam pembuatannya menggunakan alat yang seadanya. Dan di video kali ini, saya akan meminta rekan kerja saya untuk membuat ini. Proses pembuatan hanya membutuhkan alat seperti roller yang telah diatur jaraknya. Setelah sugar strip selesai dipasang, lalu dilapisi kaca kedua. Kemudian dihangatkan bagian sisi kaca yang terkena butil silan, Dengan alat pencepit Ataupun menggunakan tangan Sobat air community sudah dapat melihat selama proses, baik dari kita maupun dari video yang diambil dari sumber YouTube. Bahwa tidak adanya dilakukan pengisian gas argon dan juga quality control, karena saat pemasangan swigel trip, kaca diletakkan di atas meja dan dapat menimbulkan resiko kaca gores. Perlu kami ingatkan, gas argon adalah standar dari sebuah double gas tanpa adanya gas argon di dalamnya, berarti Anda telah membeli double gas kw kw -A. Oh ya? Gas argon tidak dapat dilihat secara kasat mata ya sobat. Biasanya kami menggunakan sparklight handheld untuk mengukur kadar gas argon yang terdapat di dalam double gas, seperti yang ada di video kami sebelumnya, yaitu annual fabrication sparklight. Mari kita beralih ke proses pembuatan double gas menggunakan aluminium spacer berhubung kaca yang kita gunakan cukup kecil yaitu berukuran 25 x 25 cm maka proses yang akan kami tunjukkan adalah dilakukan secara manual dikarenakan tidak memenuhi ukuran minimal standar mesin untuk memprosesnya dimana kami menggunakan mesin double glass autofill argon yang mana ukuran minimal standarnya adalah 40 x 40 cm di video ini juga kami akan berbagi bahwa kita memproses kaca double glass dengan step by step dengan quality control dan teknologi tercanggih hingga ke proses silan dengan robotik dan pengecekan secara berkala untuk tingkat kadar gas argon di dalam double glass. produk berlogo ESA agar Anda yakin kaca double glass Anda telah sesuai standar jadi Sobat Elite Community be smart about glass Anda masih yakin menggunakan swigel strip murah tanpa standar double glass masalah yang akan timbul pada double glass tidak akan diketahui dalam kurun waktu sesaat 6 bulan, 1 tahun jadi selalu gunakan double glass berlogo ESA karena ESA sontosa abadi memberikan garansi 10 tahun, ya, betul 10 tahun dengan cara pemasangan yang benar, ya sobat. Jadi, pastikan selalu Anda menggunakan logo ESA. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini untuk mendukung kami memberikan info-info menarik lainnya, dan jangan lupa like dan share, ya.